98 dikurang 13 Sama dengan uh, ah, 85 Terus ditambah 173 Eh ya udah penuh, Ra! Rara, Bani, Bani, Iya. Ra! Rara, Hah? Ambilin kertas HVS dong di laci Rara, TV. Kertas HVS? Iya. Di Rara, TV. Rara, buru buru nih lagi Rara, tugas. Cepetan Ra. Ra! Okay. Eh, uh, uh. Bani, Bani Rara, cepetan. Eh, Rara, iya, iya. Hmm. Ini ditambah ini ini kan Nusa. Hmm. Loh, Ra, kok ini sih? Ini kan kertas lipat. aduh oh, bukannya ini. Tadi kan Nusa mintanya kertas HVS. Yang warna putih nih. Ah. Kayak gini. Iya, iya. Maaf, Ra kan nggak tahu. Aduh, buruan Ra. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Ini kayaknya kertas HVS yang kan minta. Ya ampun, Ra. <Gas> Ambil kertas HVS aja lama banget sih. Iya. <Gas> <Gas> ini kak kertas hvs ya. Bener kan? Hmm. Aduh. Nusa cuma minta selembarak, huh? malah dibawain segini. Hah, sini sini. Eh, eh. Telat deh, ngirim tugasnya. Hmm. Hmm. Banget mau banget cuma nambil Hah, hmm. <tuh> <tuh> Sebel, hmm? dari tadi nyuruh-nyuruh terus. Kok ngedumel sendiri sih, Rak? Kenapa? <tuh> dari tadi kan Nusa nyuruh-nyuruh terus. Udah ditolongin. Terus, Kanusa gak bilang apa-apa. Hmm. Loh, kenapa bisa begitu? Rara! Heh? Minumnya Kanusa mana? Astagfirullah, ini kan minumnya Kanusa. Aduh, Rara. I iya kak, sebentar. Tunggu misi lagi. Hmm. Ini kak. Eh, eh. Huh? Hmm. Hmm. Taruh di atas meja aja, kak. Hmm. <tuh> eh. Kayaknya ada yang lagi sibuk ngerjain tugas. <Gülüyor> eh, Uma. Kirain Rara. Eh uh, tahu aja kalau Nusa haus. Hmm. Terima kasih banyak ya, Uma. Ini Nusa minum kok. <gülüyor> Ini. tadi pas Rara bawain kertas, Abang terima kasih. Eh, dari tadi nyuruh-nyuruh. Enggak pakai minta tolong lagi. <gülüyor> Nusa, apa benar yang dibilang Rara? Uh, iya, Uma. Tadi saking paniknya ngerjain PR, Nusa lupa bilang tolong. Maafin ya, Rara. Kalian kan sudah tahu, kalau setiap kali kita butuh pertolongan, jangan pernah lupa untuk ucapkan kalimat tolong dan terima kasih. Uh -huh. atau ucapkan doa jazakallahu ir yang artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan ya iya Uma terima kasihnya mana lupa ya udah diambilin kertas HVS hmm? iya iya jazakallah iron ya Rara yang baik hati lucu dan menggemaskan <guss> <guss> <guss> <guss> eh? Nusa, jawabannya apa, Ma? Ayo, jawabannya apa? Wajazakallah Kak Nusa. Semoga Allah membalasmu juga dengan kebaikan. kalah, khairan, Kak Nusa. <tik> <tik> Alhamdulillah. Alhamdulillah. <tik> <tik> Kak Nusa yang baik hati, tolong. Kalau habis minum, gelasnya dicuci sendiri ya. Oke, okay? iya, iya. Terima kasih, Kak sayang yang baik hati. <laughs>